oke okay, guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya memberikan tutorial tentang menyembunyikan WiFi atau ssid di router huawei seperti di gambar ini ini routernya bentuknya kayak gini biasanya alamat ip nya bawaannya file nya 192.168.100.1 Oke okay. Menyembunyikan Dan Membuka SSID Di router atau di modem Huawei Ya yeah, guys Jangan lupa subscribe nya Agar kami Channel ini Berkembang Sesuai dengan adanya kita buka maaf guys ini di ruangan ini ramai anak-anak pada main dan uh, sering banget oke okay guys kita ke, ke Chrome atau Google Chrome untuk masuk ke alamat IP ini uh, masuk ke router ini dengan bantuan Google Chrome Oke, okay guys, kita ke Chrome-nya. Maaf, guys, ini rekaman dari layar HP karena laptopnya lagi error. Maaf, guys, ini Chrome-nya, kita ketik ke IP-nya seperti tadi. titik 68 titik seratus titik 1. kita masuk. Oke, okay, terbuka. Kita masukkan ya, guys. Username-nya masih masih admin. Admin dan password-nya adalah Mm -hmm. rahasia rahasia rahasia nah, ini untuk contohnya guys nanti aku ganti oke kita masuk ke alamatnya ke dalam routernya ternyata beginilah penampakan di dalam router itu guys maaf guys kita cek wifi nya guys ini kebetulan sistem hotspot guys Di disini hematipi ml Riza Warkop itu adalah hotspot itu di router yang lain di router JTE pada dulu saya buat videonya tutorialnya tentang 4 SSID ini kita bahas di Huawei di modem Huawei Oke, okay, kita bahas di modem Huawei nya, guys. Maaf, guys. Kita buka ininya, guys. Oke, okay, kita pas. etherfot belum timbul guys uh, di pengaturan kita cek guys. di pengaturan mana belum timbul guys oke okay, di belan belum timbul nih guys ini modem saya guys <tuh> di modem Huawei ini saya memberikan nama Huawei Rizal Huawei Rizal saya sudah balkan tadi saya cek WP nya tidak ada karena sudah di balkan atau centangnya dibuang supaya tidak terlihat kalau kita centangkan di balkan maka Huawei, Rijal itu terlihat. Kalau kita buang centangnya, maka tidak terlihat. Kalau dicentangkan, maka terlihat. Begitulah, guys, di modem Huawei atau di modem yang lainnya juga. Begitu, oke okay, guys, sesuai judul, saya akan buka atau tutup nama SSID di Router Huawei ini jangan lupa ya guys subscribe-nya untuk channel ini like share ke teman-teman biar tahu bahwa beginilah gampangnya membuka dan menutup modem di Ruh Huawei SSID nya guys Oke kita Hmm, di submit atau apply atau simpan atau save sama aja guys beda bahasa beda bentuk oke okay guys kita sambil canda ya guys apply maka selesailah maka ssid-nya terlihat Huawei Richard kita buktikan di WP HP ini sendiri Timbulah ini guys Inilah Timbulah Wawai Rijalnya guys Oke okay guys Mungkin kita Buktikan sesuai jadi ya guys Kita Centangnya buang lagi guys Biar Biar tersembunyi Lagi kita apply guys alamatnya sama guys seperti tadi tuh lihat guys satu 168 eh 192 168 satu IP masih default atau bawaannya belum diganti guys kita selera cek lagi guys maaf guys di sini agak guys jangan mudah tersinggung guys dengan keadaan ini berarti pengaturan terus kewelan kita lihat hmm, sabar guys maka tim oke kita centangnya buang di Huawei Rical ini biar tidak terlihat kita aplikan guys biar SSID atau nama wifi ini tersembunyi sesuai keinginan keinginan saya untuk menyembunyikannya karena tidak dipakai, maka tidak ada. Oke, okay guys, paham kan? Guys, demikian tutorial ini. Semoga paham. Yang mau komen, silahkan. Kita di channel ini memberikan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Di tutorial ini, di channel ini berkah selalu.